Gua jeki, selamat datang di channel Indrex Knight. Di video kali ini, gua akan mereview sebuah game yang bernama Critical Ops Reload. Jadi ini atau reinkarnasinya game dari Critical Ops yang multiplayer yang dulu ya. Dan ini, dia baru aja rilis sekitar kemarin, sekitar tanggal berapa tuh ya? Lupa nih tanggalnya. Tolong! Oke kita udah login ya, kita tinggal langsung aja ke permainannya, let's go Hehehe yeah, boy Oke teman-teman kita udah masuk ke gamenya dan seperti yang uh, gue lihat ya Ini gamenya kayak, masih kayak dulu, gak jauh beda ya Ya emang gak jauh beda sih kelihatannya. mungkin pasti ada yang berbeda dari ini Oke kita langsung mulai Hmm oh i kayaknya ini oh udah beda nih udah mulai beda nih beda apa sama ya kupan ya ah uh -huh. oke okay. oke okay. masih belum ada yang ini ya oke okay. oke okay. hitload sekarang nah. kok oh, udah gitu doang kita nggak ada kalau yang dulu kan kita ada suruh ini ya suruh masang bom gitu ya Sekarang udah nggak ada masang bom lagi sini hmm, Oh ya ini gamenya masih baru ya masih baru banget karena baru rilis -ri -ri dan sekarang gua pengen lihat-lihat dulu apa nih yang bagus nih sini ada uh, ada banyak sih cuman kita lihat toko dulu aja enggak sedih toko tokonya wah logik Udah kita langsung aja ke permainannya oh, Ini latihan Oh I know, I know, I know Jadi di Critical of Reload nih bedanya itu Hampir setara dengan Counter Strike Go ya CS Go Cuman kalau di CS kan Dia pemainnya online semua ya Di sini ada ada mode A nya atau Bisa dibilang kayak bot gitulah ya kalau di csgo tuh, wah nggak deh sama deh. <gat> Oke, okay, kita udah masuk into the game. No no. <lapan> <lapan> shot oh, kan. Uh. <laughs> Dorongannya jauh banget. Pak. Oke, okay. anak CS. Anak CS. Wuhuu. Yay! Nope. Oh, nope. Apa? Nope loh ah! Aduh, mati stupid uh, sadis weh uh. biasanya kalau di csbo tuh kalau jongkok tuh lebih akurat eh eh 2 mati uh. Uh, sniper, keren sniper oke oke kita ganti aja. Tembak aja ya. Oh, udah. Oh. Wow. Keren ya. Untuk deadmatsnya, uh, banyak banget. Pusunya satu dua tiga tuh, uh, waduh. Ada namanya aku pula, uh, oke. Okay. Dafuk. oke okay, karena tadi gamenya nge-crash ya di awal oke okay, kita langsung aja ke Mad Team. kita main sama online kita lihat kayak gimana game online eh game online game sama online ini Jadi kita langsung mulai DATCHMATTEAM oke okay. ngemen apa sih lah <tuk> <tuk> ada tembakan kuno <tunuk>. Oh, wuuu <tuk> kill one. oh gak ini bentar-banyakan ya udah bantai mereka ah astag lo udah gantinya ya coba udah ini aku yang mainnya nuk nih kayaknya udah gue ini oh loh, uhuh, Prr. Prr. Keren, ya? malah atau ke lagi You must die Oh Orang kiri kanan Ya Allah Oh, oh. oh. oh. oh. oh. oh. aduh oke ya oke gini aduh Lo. what bro oke santu bang kabar free hmm. oh kabar bang tabar. ah, ah. Aku bisa sih. Hmm. Aduh, aduh. Oh uh. ah, kita ganti yang paling bagus lah. Kita ganti shotgun lah. Woi. Oke kita barbar, barbar -bar time. Ayo berapa meter lagi? Aju, ajuin. Seri, oke okay, seri, seri, seri. Ah, seri. Oke okay, kita di usia ketiga, teman-teman. Dan di sini musuhnya paling banyak killnya ya. Wah, nggak apa, -apa lah. Oke semuanya sekian dulu dari permainan kita hari ini Jangan lupa untuk kalian like, share, dan juga subscribe channel ini Biar ketahuan kalau ada video terbaru dari saya Dan bagi kalian yang mau mendownload gamenya Seperti biasa linknya ada di deskripsi video Tapi kalau tapi kalau gak ada linknya itu berarti tandanya game ini masih beta Dan masih belum atuh, cht, belum bisa dimainkan keseluruhan ya Tapi kalau emang udah rilis pasti aneh kasih linknya Pasti kok. Oke keep smile and confidence Dadah